Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Difatih kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti, kejuaraan dan aktris dibilang. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan kabar yang sangat bahagia banget nih untuk kita semua sebagai pecinta Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah acara Indonesian Music World 2021 di RCTI semalam untuk ratingnya ada di posisi nomor 2 di bawah ikatan cinta Persahabat ya Masya Allah berkah barokah tentunya dukungan sebagai fans sejati kepada idolanya mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid diunggah kembali oleh akun Lesti Ada kalimat yang dituliskan di postingan ini: "Nonton RCTI idola Borong Piala Urutan Nomor 2 Wow, masya banget ya!" Langsung melejit ke atas ratingnya, persahabat di Nomor 2 Masya luar biasa, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kita semua. Amin, ya Ruhul Alamin, dan selanjutnya kita juga mendapatkan kabar bahagia persahabat ya, untuk cinta abadi leslar cal untuk ratingnya juga ini naik untuk episode kemarin persahabat ya. ada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Sentral putih kita lihat persahabat ada sebuah postingan dari IGsnya nya bang dede Pramira, ada sebuah kalimat yang luar biasa Alhamdulillah isB kadang sebuah karya tidak bisa disukai semua orang Itu adalah fakta namun kami sebagai tim selalu mencoba untuk memberikan tontonan yang menghibur Dan ada pesan moral yang selalu bisa diambil di tiap episode dan CIL sendiri adalah program TV yang mohon maaf harus ada cerita, alur, dan gimmick yang harus disisipkan Agar menjadi tontonan yang bisa dinikmati semua orang di Indonesia Saran dan kritik sangat kami butuhkan Namun membangun tanpa helpful words itu lebih berarti bagi kami yang timnya masih baik seperti ini Keep support Leslar Entertainment Asya Allah banget ya Alhamdulillah Semua ada prosesnya Step by step, kita akan selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita sama-sama kompak, sama-sama solid mendukung karya-karya dari Leslar Entertainment. Dalam pusingan tersebut juga tentu, dibanjiri komentar dan respon yang sangat luar biasa dari fans sejati, Ya ini dari akun Instagram Sunny Renaldi mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah kita selalu support karya Leslar and Leslar Entertainment Amin berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Ida Aja4 mengatakan semangat selalu buat tim Leslar Entertainment dan Leslar lovers buat dukung karya idola kita. Banyak tentu dukungan support yang terbaik diberikan dari fans sejati Leslar untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya ada sebuah unggah spesial juga terbaru persahabat dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment Vitamin Bahagia disuguhkan langsung oleh idola kesayangan Lewat vlog kolaborasi bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sudah di up saja di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Ini kocak banget seru banget ya kalau sudah bertemu Lesti dan Kaurel, Lost doll minta ampun nih mereka berdua Masya Allah yang belum nonton wajib tentunya mampir di channel YouTube-nya Lensal Entertainment Karena disitu ada kejutan bahagia bersahabat sahabat dari idola kesayangan kita Yang berkolaborasi bersama Atul Halilintar dan Aurel Hermansyah Di postingan tersebut juga banyak tanggapan yang sangat luar biasa Ya, ini dari akun Instagram Ais, Ya Allah, mengakat melihat vlog ini Dua bumi cantik yang lost girl Tuh, persahabat ya, fans aja Sampai ngakak banget melihat vlog Terbaru dari Leslar Entertainment Untuk berikutnya, kita lihat juga ada kabar terbaru Di sore hari ini, persahabat ya Kita lihat postingan ini, Alhamdulillah Masya Allah banget, rezeki Anak soleh yang selalu berkah barokah Kakak Bilar sudah berada di rumah dan tentu lagi bagiin amplop persahabat ya kepada tim Leslar Entertainment Wow, Masya Allah banget ya, mereka selalu anak-anak baik Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan selalu menjadi contoh baik untuk semua orang Amin, Ya robbal Alamin Punggian tersebut pun ini tuh kembali oleh agung sahabat Leslar Taiwan ada kalimat ketsen juga yang luar biasa dituliskan, berkat selalu anak-anak baik, amin. Masya Allah banget ya, dukungan, support yang tulus dari orang-orang yang mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Hingga banyak doa yang diberikan juga dari fans sejati salah satunya. Dari akun Dewi Dimi 2 mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah berkah ya kakak dan dede, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan berlipat ganda Amin Masya Allah banget ya mudah-mudahan Doa baiknya dikabulkan di persahabat yang selalu support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga persahabat ada terbaru dari kakak Bilar. Di gas pribadi miliknya, baru saja mengunggah sebuah postingan foto piala penghargaan milik dedek Lesti Kejora. Dan di samping penghargaan tersebut ada dua kura-kura yang dinamakan Les dan Lar. Wow, ada kalimat kansan juga dituliskan di postingan tersebut oleh kakak Pilar. Siles ini sangat berprestasi di bidangnya, sementara Silar ini yang memikirkan langkah mereka ke depannya. Wah, Masya Allah banget ya, so sweet banget nih kalimatnya. <laughs> Pasangan yang sangat menginspirasi banget mudah-mudahan selalu menjadi contoh baik untuk kita semua Dan kita sebagai fans sejati jangan henti-hentinya persahabat ya untuk selalu mendoakan buat Lesti dan Vesti Bilar Kita masih menunggu cirukan vitamin baru selanjutnya, jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhagat selanjutnya ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.